dan men video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Pada bulan Desember 2021, Menteri Persatuan India telah mengatakan di Raya Sabha bahwa dengan peluncuran gaganyaan India akan menjadi negara keempat di dunia yang meluncurkan misi penerbangan luar angkasa manusia hanya setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Misi jaganya bertujuan untuk mendemonstrasikan penampakan antariksa manusia ke orbit bumi rendah atau LEO dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Ini bertujuan untuk meletakkan dasar bagi program eksplorasi ruang angkasa manusia India yang berkelanjutan. Tujuan dari misi ini adalah untuk menunjukkan kemampuan bangsa India melakukan misi penerbangan antariksa manusia ke orbit rendah bumi dilaksanakan oleh Badan Antariksa Nasional India atau ISRO gaganyaan adalah program yang didasarkan pada upaya nasional sementara koordinasi program secara keseluruhan rekayasa sistem dan implementasi akan dilakukan oleh Badan Antariksa Nasional India atau ISRO mereka juga akan memanfaatkan keahlian in-house dan partisipasi dari industri, akademisi, dan badan nasional. Badan-badan ini akan membantu dengan kendaraan peluncuran yang dinilai manusia, sistem pelarian awal, modul orbital, dan infrastruktur yang penting. Badan-badan swasta besar di negara yang telah memperoleh keterampilan, pengetahuan dan keahlian di bidang khusus juga akan mendukung misi tersebut. Menteri Persatuan, Jitendra Singh mengatakan pada konferensi pers, satu atau dua manusia asal India akan pergi ke luar angkasa. Persiapan gagahnya misi sudah selesai. Sebelum itu, dua uji coba akan dilakukan pada akhir tahun ini. Pada uji coba, akan dikirim robot wanita astronot yang bernama Vion Mitra. Nah,